Lalu menyangkut tafsir. Sekarang menyangkut makna mufrodat. Banyak kitab tafsir yang menjelaskan makna mufrodat. Termasuk makna sing pun dari mindstrap istadi terkenal, tapi ramah di Contoh gitu tadi. Yang kita yakini itu rata-rata kan sakulen itu kelompok menuso danji. Hingga sing menurut ahli junan itu kelompok menuso atas keluarga dengan dan kelompok nopo tapi kelompok jin itu dalam asumsi kita, kita kita yang terbiasa dengan adat santri adat NU nih bu, kelompok jin itu bayang nono masuk jin, buah jin Aladin, buah jin nopo semua itu bayang kelompok jin, masuk jin jin kandang ya, jadi kadang kadang ya, ya ya ini soalnya nono nopo sing jin ini soalnya karena mas bu jin jin itu karena jimat soalnya, artinya kita bayangkan ada kelompok masuk tertentu yang bernama nih dan itu selalu kita bayangkan di luar setan sehingga bayangan kita aku nak itu bisa mati ya bisa tobat bisa iman tak setan kurang kalau so, setan gendut terus nanti kiamat nah terus yang menjadi masalah masalah kita gitu kita kita, kita yang apal koran lu berkali-kali gigit sama Kiai sama siapa Quran koran itu di surat esrona salah. atau di surat kasiboh esimolas nih kan istilah illa iblis karena minal jinni fa fataqa an amr rabbih itu laquran illa iblis karena minal jinni Karena ana tapa iblis minal jinni termasuk kelompok jin sehingga ini perlu cerita ini tidak pendapat saya saya hanya cerita secara akademik secara ilmiah ilmiah yang saya pelajari sehingga mah istilah jin ketika digunakan Quran hal huwa makna lughawiyyun au ismiyyun cara bahasa beta alu beresake apa sudah menjadi alam asmo sudah di alam alam apa masih wasiyah sesuatu yang maknanya itu menunjuk ya menunjuk arti nanti misalnya daerah ni menuso insun mergo lalinan daerah ni basarun mergo duwe apa sudah makna makna makna asma alam asmo itu bahasa nak sida menunjuk satu bentuk satu bentuk satu satu nomor satu bentuk kalau menurut pakar-pakar sekarang kata dokter Muhammad Husaydi misalnya jenis fitrah tentang timur tengah yang dipakai ya kayak Muhammad Husaydi kata Islam donat putih kata ya pakar-pakar sekarang lah kayak ya kaya yang sekarang sekarang juga itu kurang lebih era-era itu jude antara era-era itu ada yang berpendapat bahwa kata jin itu menunjuk wasiyyah Masjid ya, itu artinya ya ya jinu itu menunjuk kata istataroya statiru jadi sesuatu yang nggak bisa kita lihat itu ya j. Sebab itu orang yang akalnya tertutup hilang namanya majnun. kan cara bercerai kan sama ya. gitu orang yang ingatannya hilang namanya loh Jadi bayi yang masih dikandungan dikatakan janin terus ketika malam ya salamat jana ketika malam istilahnya jana alilin lah, kan. artinya dari Madatul kalimah dari kosa kata yang sama yaitu kata jannah, jannah junun dan jinnan itu sama, sesuatu yang tidak kita lihat itu namanya apa? Sebab itu ketika Quran ngendikan Illa iblis karena minal jinni berarti artinya karena onosabu iblis itu minal jinni setengah selanjutnya barang singra gitu loh karena kalau dimaknani Setan termasuk kelompok jin dengan bayangan sakoleh, dengan bayangan mukalla. Itu nggak kan mungkin, karena setan harus dicap Gak mukalla, artinya gak mungkin bisa baik, paham gak? Ya? Ah itu masalah masalah yang jadi misteri, terutama ketika diamati secara lugut. Begini kok, apa makna waswia, ya, makna yang menunjuk sifat, ya, atau makna alamiah? sudah menunjuk itu penting new secara lupa karena sampai saban terus jalan keluar jadi dukun artinya nyata misteri lugu itu hilang aku dukun tenang terus ketemu jin aladin tenang saya perjalanan tenang jen ini nih diwajah nogo lu penghutang EU hadameli nih naro EU ini, aku giati jen ini sehingga witos-witos tentang jin yang berdunia itu, macam-macam oleh Bang Utamastien, nak kaji lupa jin, sampai wali songo kaji kecepatan di tengah laut terus macam-macam terus nanti agak ya, ini jin, Sulaiman Mudin, Suleiman itu sebetulnya itu kan, mpun tak ngawel itu sebetulnya dulu, makanya ketika Ibn Taymiyah ditanya ini kalau cerita-cerita akademik, ya. saya tidak, tidak dalam posisi berpendapat tidak glutennya ditanya apa makna Robbanas Tanta tanpa abad dunia loh kenapa manusia dan jin itu saling memanfaatkan saling, manfaat. Jadi, jenis, saling manfaat. Hmm. ngambil manfaat jadi manusia dan jin juga politik saling ngambil manfaat manfaatnya gimana tuh dunia itu selalu ada misteri dan misteri itu akhirnya nggak terungkap dan manusia orang-orang itu rata-rata memanfaatkan misteri itu kemudian Nabi sumpah di Dukun Dukun yang bergurau rapisan Dukun seratus kedus ya mau masuk angin itu di suantan ya masuk angin ya mari tenang artinya kebodohan manusia kemudian itu dimanfaatkan oleh dukun-dukun untuk untuk itu tadi mengelabui WDTI Bupati menang memangun rumah ini nyembah titik jemani beliau orang mafia bisnis titik jemani ditunjukkan nyanyi diri artinya itu semua semua bentuk pemanfaatan manusia pada alam Jin itu sebetulnya lebih karena menipu apa betul mereka itu ketemu Jin dengan arti ya ber berkolaborasi ya kerjasama misalnya misalkan cerita-cerita Jinn al-Adhin, cerita-cerita wali-wali apa sebatas memanfaatkan keterbatasan manusia kemudian di nak no, tidak no, ada no alamnya yang mengendalikan no. dia, gitu. ada sihir, ada tanam, dan sebagainya ini ulang cerita ini sirid Bami itu menjadi polemik oleh ulama-ulama ahli sunnah ketika orang tidak percaya sihir itu kafir apa enggak? sebagian ulama ahli sira percaya sihir itu kafir karena Quran menetapkan ada sihir. Cara Jawa-Jiwa-Ruju santet. Tapi rata-rata ulama sintaslim mengatakan sihir itu datang. Jika yang percaya sihir malah yang kafir. Saya-saya mati. Wah, gitu wong. Itu nak cara ulama-ulama sintaslim malah kafir. Meyakini ditutup dong kafir mati semacamnya. Oh, kok titik. Masih nah, hidup sekarang santet. Pulau lagi di Yakinan cuma ngot. Roninau bikin layak. Semua ti, kena sandal tu nggak untuk kita. Selain luar darah ini kalah, musrik, terlalu gipido. Artinya kerja sandal itu kesannya kan tidak sakti. Misi darah dirasakti, sirik. Karma Mati gak terhormat Dan kita kan tidak mati, keyakinan ya. doang. Rakyat sakti, kayak mati yang terang. itu lama banyak yang ahli sunnah berbeda demikian. Alasannya mereka nggak. Ntikan, wa makafarusulaiman, Wala laqinda sajina kafaru alimunan nasas ditutup ayat ya sudah berarti kita mati ya terakhir karena birnirlah. sama seperti kita mati kecelakaan mati durung mati infeksi mati matum -matum. ya sama kan mati santai dan sebagainya itu sama nah, terus ada yang berpendapat kalau percaya sihir ini balik-balik tengah alam gaib Kalau percaya sihir termasuk kafir Kenapa Qur'an cerita ada sihir? Makanya itu terus ulama yang berbedapat sihir tidak ada Berargumentasi dengan ayat Saharu a'yunan nas Saharu a'yunan nas Paling yang disihir itu cara pandang manusia Cara melihatnya Makanya rata-rata ulama tafsir mengartikan Kenapa Quran membedakan fa'i diriyah hayatun tas'a dengan fa'al kaul khibala um wa'isya hum ma qaluu ijadina bu Itu kan ketika sahara fir'an. Nggih. Ketika sahara saharatu fir'an melempar beberapa tali. Niku kan wis diata. Iki penting nggih sing Quran denduk. Wis diata, wis disiati, nggih niku sebab itu sahara fir'an nggih Musa Gua juga dijauhin, aku gue punggol, waktu nek gue tuh betul duha. Jangan sekitar jam sembilan. Kalo mau air dukung ya umusjiin nanti, wah ayuh saranasun aku, duha. Ternyata waktu duha, itu diperkirakan kalau jam sembilan sepuluh itu tampar tali sing disukani air raksa. Itu ketika dijatuhkan karena kena sekitar matahari, kok yukoya lu ilehimin si Firihim, anaknya. Tasya, jadi hanya yukoya bayang dalam mata penonton anak kaya kayak-kayak gerak jadi we tampar dikai air raksa kemudian kenapa? No, kena jinar mata pada tukang itu kan sikit kanis pinter tampar itu mau ditepuk balik lontan terus ditepuk kalau Oleh bayang dikai air raksa tali bisa ditepuk dikai air raksa terus didakok ya lo buat ini waduh Kau bahkanak sinar, sinar ini untuk mengelabui kesan yang menjelinya ulah. Mulai Quran selain yukho yalu min sifrihim anak yukho dalam khoyali dalam bayangannya penonton penglihat tawangane tasah tawangane berger, sementara ketika aso Musa istilah Quran ta'ida yahayatun Sa'idhan mengenalikan dengan Nuhiyah Tentangkati Musa itu banyak khayat Benar-benar jadi Udah oh. Ya begitu Benar-benar Allah itu makan Benar-benar Allah Cara sahara itu Fir'an jadi Udah silik tenan tenang, tenang. Uloh, Mana bingung Tuh Allah ini Fir'an Tuh Allah ini Nabi Musa malah yang kalah Tuh Allah Tuh Allah Tuh Allah Tuh Allah Kemarin Riyan itu tidak tenang Ini masalahnya kan Tuh si, kita tenan, Tuh si, kita tidak menenang Tadi kalau gak ada kau wah, gus belum ditendung tiang itu sandar tapi kau dulu kan wabang apa? Meriapatem radun, jadi lo berhenti meriapatem terus orang. Itu kan masalah-masalah yang subjektif sekali. Kita bisa sepihak sekali. Begedeng beruang beriring abang-abang dari disandet. Ya karena kita kenalnya terminologi sandet. Coba sampai dokter mata pertama pikiran kenapa penyakit apa? Itu tujuannya nak menusai walayfitu nafisee imin ilmihi ilah nabu. Merek ini dijej nih ada salah. Tapi mereka ini bikin jadi abang. Jadi berdekat Nah, psikologi gak mau. Saya tertekan apa cara melihat saya di beda. itu ilah manusia itu akan meliput ilmunya allah itu hanya sedikit kan karena akan orang akan punya sudut pandang yang beda beda karena kalau wow jadi topik tujuan kalau uang paling berjauh aku jadi aku ditutur iya maksudnya sudut nah, teman aku bangkrut dari sibuk nak suguhe dari barokah, kaka enak <tuh>. nah, waduh, nak buang kreat dari sibuk waduh baru tenang bener kira kira nak suguhe dari niber tapi yang mulai dari era saya ini, dari round keteng, nah, dari round keteng, kamu dari keduanya, kiri dari, kedua, ya, dari sok sukses. Ya, ya, manusia kan begitu, sampai kiamat, walau situ nabi se- imil-mililah, imi, namun so, pakar ekonomi, Indonesia, ini kan pakar-pakar kapital. Negara mensubsidi rakyat itu janggal sekali, karena dalam sistem kapitalisme, negara mensubsidi rakyat itu janggal. Sementara rakyat janggal, negara orang juga di sisi yaitu, yaitu, tadi manusia akan, yaitu tadi sekarang, meditnya kayak itu udah mendidik, sekarang umum mau kok, medidik. Eh. Nah, misteri tentang itu, sebagian ulama itu berpendapat yaitu termasuk alam jin, alam yang di luar kemampuan kita, alam yang tidak terlihat kita, termasuk alam-alam imajiner. Hoiyali, itu istilah jin dalam Al-Quran, ini saya masih cerita kata ibu Denny ya. Itu ya, tidak mesti menunjuk makhluk Singkoyo, Bu Bayono, Sing Ala, King, King, King, King, Kopetet, Go Kontin. Tidak mesti berangnya ya, ada tapi tidak mesti. Walaupun walaupun berkali-kali, takut kayak geng-geng di muka safar. Ngobrol dengan muka safar nanti rok Ya, nak muka safar itu pasti ya, gini, Roy, tunggu yuk, kang yuk. Tunggu yuk, tunggu yuk, jalan dulu ini. Historia itu justice adalah bahwa buat ijazah Questo karena orang yang mAhrog anda buat musli apalahし campé tidak apa-apa Pointsか McConnell jelas ya site jaman 교usão individual disampaikan seloro dictate inspirasi erosa made in a enggak apa staffsuite Kane clay office line baca apa itu kan daripada menjadi misteri terus. daripada menjadi nebuk. Misteri terus. Karena nanti kita akan kesulitan Mengartikan rebanat tentang dunia di Ya Allah, ketika kita di dunia itu saling memanfaatkan, maksudnya saling gimana? Kalau ulama dulu, era Ibnu Katsir, era soalnya era ulama dulu, itu berpendapat begitu. Dicontohkan ketika aku Allah, Lewat diwadukan Novita gede, rotor-rotorn bisa diseret, nyium sewu baik, berdiri badan.